Halo assalamualaikum sobat bediler kita mau berangkat ya kita tes hunting sore ini kita uh, hunting dekat-dekat aja mudah-mudahan ada poin ya sekalian tes Monkem baru nih guys Oke saksikan terus kelanjutannya Oke jangan lupa like comment share dan subscribe guys Oh, itu dia, target guys. Bismillahirrahmanirrahim, aduh, dia malah wih, dia sembunyi, guys. Dia malah sembunyi ke semak-semak, guys. Eyalah. Malam Minggu ini cari tahu, guys. What? <laughs> Aduh guys, malah mencolot. Ya, yeah. poin guys, poin guys Guys, Wuh. aduh, kayak orang perang aja, guys. Aduh, lari lagi, guys. ya yeah hari ini satu poin aja guys yang poin yang tadi yang ruak-ruak itu Aduh ternyata itu rawa guys dalam sekali saya sampai tenggelam belah depan saya akhirnya saya mundur nggak tak ambil itu ruak-ruaknya dalam sekali saya sampai ketilem tenggelam saya Oke okay guys demikian tadi hunting sore hari ini Mungkin kameranya sudah terpasang. Oke, terima kasih, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, salam satu laras.